cara memperbaiki tolbar kurang dari satu menit selamat menonton bismillahirrahmanirrahim jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman, ya, yang mempunyai HP, yang bagian home, back home, back, dan kembalinya ini tidak berfungsi sama sekali. Ya, tidak berfungsi sama sekali. Ya, tidak berfungsi sama sekali. Ya, untuk mengakalinya, saya itu menggunakan terpaksa. Saya menggunakan ini pola pintas jadi sedikit repot atau enggak repot tergantung kebiasaan kalian sedang, sedang kalian menggunakan HP ini caranya itu ya dengan menggunakan alat ini ya dengan menggunakan alat ini maka tombol home tombol home ini akan kembali pulih lihat ya, tidak bisa ya sama sekali tidak bisa, mati total ini off maka kita menggunakan alat ini dengan sentrum ya sentrum bagian sini Kepala, di sini yang juga di sini Mari kita coba ya teman-teman kita sentrum Kepala, kita ya kita kira. coba dulu ya kita menggunakan alat ini ya kita coba kita coba ini tidak bisa tidak bisa sama sekali Kita coba ya <tuh> nah, coba ya kita coba <tuh> nah eh coba ya awas lagi kalau di sentuh 1, dua 1, dua 1, dua lihat ya atas kehendak Allah yang maha kuasa ya sesuatu yang tidak bisa pun Allah jadikan bisa lihat ya. ini biasa ya, kembali seperti ini nah, lihat apa yang terjadi dia hidup kembali dia kita kita hidup kembali hmm. kita coba lagi ya kita membuka pengaturan coba tombol semuanya ini aktif kita kembali aktif coba kita lagi buka pengaturan dan kita bikin ini Buk aktif ya sangat berfungsi berarti jadi enggak usah servis-servis HP ya. langsung aja membelikan ini koset ini korek api ya begitu saja lagi, ya. coba kita mengetes kembali ya teman-teman kita tes apakah benar-benar berfungsi ya ternyata benar-benar berfungsi jadi teman-teman yang punya HP ya jangan dulu untuk pergi ke tukang servis kita bisa mengakalinya dengan sesuatu hal yang bisa mungkin apabila Allah telah berkehendak Ya, begitu saja teman-teman, jika channel saya ini bermanfaat Tolong share kepada teman-teman kalian Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini Agar kita saling menguasai sesuatu itu dengan ilmu ya teman-teman Tolong support channel ini dengan subscribe-nya, bunyikan lonceng, like apabila kalian suka Semoga bermanfaat dan untuk memotivasi kita untuk belajar dan mencari ilmu bersama-sama dan saya juga biar semangat untuk membikin-bikin video-video inovatif, inspirasi, dan bertambahnya ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khasiru al-mubaraka